Analisa emas US di tanggal 5 Mei tahun 2022, tren pergerakan emas US di sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan emas US di jika terus bertahan di atas area 1893.20 karena ada potensi emas US di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1920.00. Sebaliknya, waspadai jika emas US bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1880.00. Karena ada potensi emas US berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1853.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.